Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan ihidayah. Bukan berani babi. babi. Berani juga babi, cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagak, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu oh, Alaihi Wasallam. La tahrujanna, walla nahrujanna maak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi tuan. Jika ada yang ganggu Tuhan saya paling depan. baking breaking yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wakalikinah sabikulukin Hasanin kata Nabi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang dalam hadis lain katakan inna la tsaun al nasa Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak. Setelah Baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, saya bayat kamu" Untuk menjadi khalifah, jawab beliau, sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi anda lebih utama dari saya, umat. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan. Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius, gagak, berani, perkasa, tapi tahu diri, nggak nyelonong, tidak menggunakan kekuasaannya. Kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wulītu 'alaykum wa lastu bi khairikum. manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan sehingga seolah-olah kalau kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja jangan jadi khalifah kalau bisa tapi moya umat sudah kadang memilih sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya sebab orang kalau sudah minta jabatan apalagi pakai jilat-jilat pakai upeti-upeti tentu ada tendensinya ada batu di balik udang kalau udang di balik batu kan mungkin nggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu ada maunya, ambisinya jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya seakan di batinnya, Sayyidina Umar menyesali kenapa Umar nggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu yang atibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya. Setelah beliau menjadi khalifah, kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa itu ditanamkan betul kepada keluarganya jangan karena bapakmu khalifah lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas merasa bisa berbuat semau-maumu kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat ini yang ditekankan kepada keluarganya kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya ini akan ada undang-undang begini siapa di antara kalian mau mentaati persilahkan yang tidak pun persilahkan tapi saya ingatkan kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini saya akan menghukumnya dua kali lipat karena dia keluarga saya menghukumnya dua kali lipat karena dia keluarga saya jadi bukan mentang-mentang anak babe, lalu kebal hukum, tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman dua kali lipat karena dia keluarga. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Satu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Hmm. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan makan daging makan roti keras padahal itu halal sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang keluarga Khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya mentang-mentang anak Khalifah ya makan daging lihat tuh rakyat roti keras digarotin lain saat beliau Pergi ke satu pasar, di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar. Suruh sini. Datang anaknya. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini, Bapak. Dahulu itu dengan uang saya, saya beli sapi, kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Rumuk Mini Jual sapimu. Ambil modalnya, untungnya masukkan Baitul Mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia nggak mau anaknya terlibat bisnis, dompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah, lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak Babe. <risas> Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ganimah. Putri beliau yang namanya Hafsah ini adalah istri Baginda Nabi, meminta bagian kaum kerabat ayah ini kerabat khalifah. Kitalah dulu kerabat, kalau kau kerabatku maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam nanti belakangan kalau ada sisanya belakangan kalau ada sisanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعظوا عليهم غير الموضوب عليهم ولا